selamat malam. Oke ini saya akan memberikan ini batu akik. <tuh> Biru atau empat Ini harganya empat puluh ribu ya. Bisa lihat ini natural hmm, ya. Hmm, bisa lihat. Ini harganya 40.000 ya. Warnanya sangat cantik. Ini batu asli ini, kubacakan. Sangat bagus warnanya putih. Untuk dimensinya sekitar satu cm ini kayaknya ini. ini. ada 11 kayaknya ini lah. Agak gede ini. Saya sesekantoran. oke terima kasih atas perhatiannya Cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa orderannya ih lari